Hai pemirsa, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Bali Jani. Sebagian dari kita boleh jadi sudah tidak asing lagi dengan nama Yayasan Kesatria Kris Bali yang dipimpin oleh Jero Bima. Ini adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Namun, kiprahnya di masyarakat mungkin banyak yang belum tahu. Itulah mengapa kali ini saya menyajikan konten ini. Semoga ada manfaatnya. Ya kalau kita mendirikan yayasan Satekris Bali ini atas dasar ingin berkarma, ingin berbuat baik, ingin menabung karma sebanyak-banyaknya yang bisa kita lakukan. Yayasan Satekris Bali ini adalah yayasan sosial kemasyarakatan. Kita bergerak sosial apapun itu yang yang sifatnya sosial yang bisa kita lakukan kita lakukan. Jadi membagikan sembako sudah sering, bedah rumah sudah sering kita lakukan, berdonor darah setiap hari kita lakukan dan uh, uh, membantu kesusahan masalah orang, berbagai masalah masalah perkawinan, cerai, masalah orang hilang masalah anaknya uh, punya masalah kita debt kolektor itu juga kita hadapi kita, kita, kita berikan, berikan masukan solusi dan, uh, dan berikan uh, jalan untuk mereka bisa mendapatkan jalan tetapi ada beberapa juga saya tidak, biar tidak sombong, tidak salah ada beberapa kadang-kadang tidak bisa kita selesaikan kenapa? karena saya yakin ada karma yang terjadi di situ ada orang minta tolong sekali, langsung kita bisa selesaikan. Jadi tidak semua proses itu bisa dengan cepat kita selesaikan. Ada butuh proses yang panjang untuk kita bisa selesaikan. Karena ada karma yang terjadi di situ. Dan kami melakukan atas rasa ketulusan atas rasa ingin menabung karma di jalan dharma kami, dan berbuat baik agar Tuhan selalu memberikan berkah dan anugerah bagi kami di Yaisan Satyakris Bali. Serta rasa persaudaraan kami sangat militan ketika adanya kami di seluruh Bali, Dimanapun dia berada, ketika dia mengalami kesusahan, masalah ban moge pecah motor mati, mobil mogok, kami pasti akan bisa hadir dan membantu dimanapun disuruh Bali. karena kami sudah ada di seluruh Bali. Itulah rasa persaudaraan yang kami bisa bangun dan kami bisa buat. Sampai kita memang menjaga puri-puri dan pura ketika ada ada pengayahan, ketika diizinkan kepada, ketika diizinkan oleh puri-puri untuk ngayah, kami sebagai seorang kesatria pasti siap untuk ngayah dan membela. tetap berbuat di jalan Dharma kami. Ya, seperti yang terakhir di Puri Peliatan tadi ya, ya waktu Pelebon? Sebelum di Puri Peliatan, Pelebonan kami pernah hadir di Puri Karangasem, Puri Agung Karangasem juga Pelebonan Sebelum di Puri uh, Agung Karangasem kami juga, saya diarak itu dinaikkan di, uh, di greer di, di Payangan, Direktur Pedande Di situ kami juga dapat kehormatan, saya juga dapat kehormatan Dan di Bali Mule pun di Desa Asak itu saya juga dapat penghormatan diarak dan diusung dinaikkan Ketika acara pengabenan yang ratusan tahun belum pernah aben baru pertama diaben saya dapat kesempatan untuk bisa diarahin itu alhamdulillah kalau untuk menjadi Anggota Yayasan Satribus Bali itu kita tidak mau masak syarat apapun cuman identitas lengkap harus kita punya foto, foto diri harus kita ada dan kita juga ingin menanyakan apa niat dan tujuan untuk masuk ke yayasan itu utama agar mereka juga tahu bahwa ini yayasan bukanlah ormas radikal atau ormas keras atau berbuat yang tidak-tidak tapi ini yayasan adalah kegiatan Yayasan yang bergerak dalam kegiatan sosial mencari saudara dan menjaga apa yang menjadi warisan-warisan leluhur -warisan kita pada masa lalu untuk kita jaga bersama-sama. Jadi memang tujuan kita kan kita tidak kalau saya dari Yayasan Sarengres Bali itu kita memang bersinergi dengan siapapun ketika memang tujuannya adalah untuk membuat uh, daerah atau membuat kemakmuran uh, kesejahteraan itu pasti kita lakukan. Dan kita dengan adanya ribuan orang yang ada bersama kita, bukan lagi puluhan, lagi ratusan, dan barang banyak tokoh-tokoh, termasuk tokoh-tokoh adat uh, yang kita ada di dalam diri kita. Ada bendesa adat, keliana adat, perbekel, uh, itu ada di Yayasan Santai Kris Bali. Dan para pemangku juga banyak ikut. Sekayangan pemangku-pemangku sekayangan jagad lagi yang ada beberapa ikut di, di kita, itu orang-orang suci yang ikut kita termasuk dari puri-puri, dari puri-puri memberikan restu. Ada beberapa anak putra mahkota juga ikut di kita di Yayasan Satekses Bali sebagai pengurus di Yayasan Satekses Bali. Itu anugerah bagi saya sehingga mari kita bersama-sama dengan slogan saya adalah slogan 3M menyama tanpa batas, menyama tanpa identitas, menyama sampai tuntas. Yang artinya kita bersaudara tidak membatasi siapapun itu ketika mau bersaudara kita bersaudara, tidak melihat dari ormas, organisasinya, tidak melihat dari KTP-nya, tidak melihat dari Uh, identitasnya adalah KTP, statusnya dia itu tidak kita lihat, dan sampai tuntasnya adalah sampai mati pun kita tetap menjadi saudara untuk keluarganya. Dia itu, itu yang kita lakukan.